Selamat malam teman-teman sekalian Balik lagi bareng gue Brando di channel Winda Basudara Dan kali ini Kita akan bermain sebuah game yang bertajuk Chicken Feet Yang di request oleh salah satu viewer di Instagram Yaitu Choki si Mangunsong. Welcome buat teman-teman yang nonton live dan nonton replay Dan di game ini Katanya berceritakan tentang ayam ya Gue ayam sebesar apa Yang akan meneror kita dan ingin menghabisi kita teman-teman langsung saja tanpa berlama-lama Welcome buat teman-teman yang nonton live dan teman-teman yang nonton replay kita mulai pertama kita mulai permainan yang bertajuk chicken feet kaki ayam Absen dulu ada sukma, ada sukmi ada indah, ada bocil absen ada bocil telat, ada bocil lobang. ada adi, ada zaga ada raka, ada lutfi uh. sudah mulai kah? Chicken feet Kaki ayam Kugum Anjir ada storynya coy Absen, ada Rizky, ada Bilar Oke dia akan memandu kita namanya Sergeant Corey Aku gak bisa kasih tau nama asliku. Hm, Corey menurutku nama yang bagus ini bersih! I'm sure Ayam raksasa, banyak kematian. Yeah, Tapi aku percaya. Kita akan menjadi tim yang hebat. Duh, gua merinding guys ya. Oke, si Cory ini mengetrek track lokasi kita, jadi dia akan bantu kita. ini bisa gerak, sih gak bisa gerak, bisa gerak guys. Deep into this facility and game tikus kapan? Ntar game ayam dulu. Uh, grafiknya bagus. Grafiknya bukan kaleng-kaleng, guys. Oh, right. Ya, yeah. so, uh, wah, uh, ada stamina-nya, cuy. Oke, oke, oke, sebentar. Uh... Use fan to reach next area Ih, kayak poppy playtime ya Ada stamina nih, liat di di sini guys Kayak SCP, kayak poppy playtime Fan, fan, fan, cari fan, guys Anjir, back room, cuy Ini kah, fan Require, require a screwdriver Oke, okay, screwdriver Aduh, pusing ya Ada motion blur ya, pusing ya Sebentar, sebentar, sebentar. motion blur bisa dimatikan gak sih Eee uh... Uh, aduh emang begini guys emang begini guys grafiknya nggak apa-apa gak agak apa -apa, pusing dikit ya Gak apa-apa ya Gak ada motion blur emang dari gamenya begini guys pusing banget cuy lihat tuh gue gerakin dikit pusing gak sih pusing sini aneh agak pusing sih mainnya emang oh itu -tuh screwdriver screwdriver post post processing quality coba coba post processing quality Nah, bener guys! post sesing quality. Nah ini kan enakan nih, mendingan nih. Mendingan nggak? Mendingan nggak? Mendingan nggak guys? Mendingan nggak? Apa sama aja? Mendingan. Oke, okay, mendingan ya, mendingan ya. Ini nih, screwdriver. Oke, okay, gunakan. Use fan to reach next area. Oke, okay, yang tadi cuy. Ini guys. Jongkok, oh, jongkok dengan kontrol Uh creepy Creepy Oke okay, siapa-siapa guys ya Nih serem nih Hati-hati hey, kenapa really Jangan meremehkan makhluk ini yeah, Kalau kamu lihat run, ayam Lari hide where he can't reach you. Siapa yang takut sama ayam cuy Lawan ayam doang apa apa ngerinya cuy cuma ayam doang guys. Hari-hari takut sama ayam, takut sama buaya, dinosaurus, t-rex. Hmm. Ayam geprek, ayam goreng, ayam tepung kacang. What, you saw it? be very careful. Make sure you don't let it catch you obviously. Okay. Um listen. I know this might seem annoying but Sparkes Panik biasa aja. Ada three lever yang harus gue tarik. Oke okay. Now, I understand how redundant that may seem but it's all in the name. Gila of security. kayak Poppy Playtime ya? Alright, good Mitos pertama gampang. Ayam apa? sih ayam apa bikin gue Apa itu? Oke, okay, dan balik, jangan balik teman-teman ya. Oke okay, ini butuh kunci inget Ini apa sih tadi gue nge-ken apa ini ya? Push, gak terjadi apa-apa <tuk> Oke. <Okay. tuk> <tuk> Guys ayamnya segedeg badak men Ini yes. gede banget co! Ayam semesta kah? Ayam kampus? dia itu pan datang semok itu buat berapa ngasih makan berapa orang itu guys. Jangan lari ya, jangan lari kali ya. Muk ada-ada ini ada ada, ada, ada, ada ah, tadi tuas kedua mana ya? Guys, gak, gue gak pernah liat ayam segede itu, men wait, wait, wait, wait, wait, go kesini, kah? Oh. Anjir, ini sumpah nih, bikin panik, aduh Aduh, ayah itu tuas kedua, tuas kedua Please jangan ada ayam, please jangan ada ayam Wait, can I open this? No, no, cannot, cannot Oke, okay, udah berapa tuas, guys? mak mak mak mak Udah berapa tuas? Oke, okay, oke okay. Oke okay. Hati-hati bang, hati-hati bang Kata Bobo, iya, iya Eh, nge-lag gak sih, guys? Nge-lag gak sih? Oh, itu ada step tuh. Wih, tuh itu Sabar, sabar, sabar Gue takut, guys Eh, nge-lag gak sih? Oh, kalau ada lagu dia deket Kalau ada lagu dia deket Nge-lag gak, nge nge-lag Enggak kan gak nge-lag ya? Nge-lag, aman Oke, Kalau ada lagu, tandanya dia deket ya Lagunya dong dong. Tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung. Siap-siap lari kalau ketemu. Oke, ini yang tadi ya, ini yang tadi ya. Woi, dia rotasi kemana ya, kira-kira? Oke, bisa ngepot, bisa ngepot. Segede dinosaurus ke dan buset ini lebih gede dari raptor gila. Kedai kesana, di kesana, gue gak tahu tuas Satu tos lagi di mana sih ya? Itu kan udah, oh udah pasti di sana cuy. Sekitar sini guys, Gua cari, gue cari, gue cari, baik. Oh tuh satu tuas lagi ya. Hahaha. Yesus! Gue gak tahu guys, sini, sini, sini, sini, sini, sini kita, kita anak atlas coy. Kita lawan makhluk-makhluk paling merikan di atlas harusnya ayam doang bukan. Sebentar sebentar guys sabar ya sabar, sabar, sabar lo, sabar lo, sabar lo, sabar lo. Gak mungkin lo bisa masuk kan? Ini ayam. Eh, sana lo ke kanan aja, gua mau ke situ. Oh, kalau kalau kalau jongkok dia ngeliat kita, guys makanya jangan deketin lihat jauh aja oke oke oke siap siap siap aduh masalahnya gua harus ke situ men. ke kanan dong please ini ayam jantan pak betina ya Ini kita harus ke sana deh, guys. Nah, sabar, sabar, sabar. Kita harus ke sana, cuma. Apa ini? Ini yes, gua dapat kunci. Ini yes, gua dapat kunci, kunci buat. Oh. Kunci buat disini cuy Yang mana sih pintunya dah Ya lah. Pintu tadi ya di, di... sini ya Oh tunggu tunggu Yes Yes Yes Yes let's go Yes tuas ketiga nice Bukur oh, ya Kalem, kalem, kalem, guys. Kalem, guys. Kalem, guys. Sabar, sabar, sabar. Cari jagung bisa mancing. ini jadi kekunci dah. Oke, okay, oke. Okay. Kita harus muter, guys. Kita harus muter, guys, untuk ke ruangan ininya. Eh hey, sebentar ada bayangan bayangannya cuy Sabar sabar gue takut guys sabar sabar ya sabar ya Adik adik jangan suruh aku buru buru sabar ya Nah gue bisa ngompet di merah merah itu Eh enggak enggak yang biru cuy Oke oke sabar sabar kita harus muter guys Siap siap sabar ya Oh kita bisa ke merah sekarang Nice banget nice banget gue suka sembunyi sih Abar kita absen dulu Absen, ada Budi, ada Ardian, ada Ferdian, ada Rama Ada Rafa, oke, oke Gue harus nunggu dia ke depan, gue harus nunggu dia ke depan guys Please, please, yam, yam, yam kampus depan, please Please, ke depan sana please Ayo, Ih, kakinya mungil Kakinya gemoy Uh, ayam raksasa Ayo, ke depan sana Pinter, nice, ayo depan Maju ke depan Maju ke depan Maju ke depan Guys sini siapa yang suka makan ayam guys? Ya elah kenapa dia kesitu ya? Coba kalau gue jongkok Kalau gue jongkok dia ngajar gue enggak Ini gimana cara gue kabur dah? Dia gak kesitu masalahnya ini kesempatan gue kali ya. Ah! Oke, okay. nice, nice, nice. That's progress. Ah, pintunya mana sih? Astagfirullahaladzim ya Allah Dia dengar suara gua dong Sebentar, sebentar guys, sebentar guys dia, dia, dia dengar, oh dia dengar suara kita Dia dengar ayam, indra, pendengarannya sangat tinggi ya Dan kuat ya Jadi kita harus jongkok Guys, itu pintu yang ada 3 tuas itu di kanan atau di kiri ya Gue lupa dah, kayaknya di situ deh Oke, jongkok, jongkok, jangan lari Jangan lari, jangan lari kalem, kalem, kalem Itu tuh, itu kayaknya itu dari kanan deh Jangan lari, sabar, sabar, sabar Oh iya, ini yang kekunci ini, nice banget guys Where is it? Where is it, bro? What? Oh, nice, nice. Nice! Akhirnya kita lolos dari ayam. Ke... Shh, wait, jangan senang dulu, Adik-adik. Adik. Gigi kata Doni, kata Abian. Kata Firman Shah. All right, you made it. Nice job. We're getting closer. Just I keep going. Ini SCP, ada, mirip SCP, mirip Poppy Playtime tapi ayam musuhnya. Wait, gue ada dua pintu kiri atau kanan? Mungkin gue akan kiri. Oke, okay, kiri bisa dibuka, kanan. Please jangan ada ayam lagi di situ. Please jangan ada ayam lagi di sini, please. Ya, kalau nggak jongkok, ayamnya dengar kita, guys. Oke, okay, oke okay. waduh, please, dan bilang ini back room Oke, okay. oke, okay, sebentar nih, apa? Ah, alright, oke, okay, sebentar, guys. Kemarin ya ke bawah, Pak ke sini dulu? Coba gue explore sini dulu ya. Uh apa ini? Oh, ada ini, guys. Oke, kalam kalam kalam kalam kalam. Dia lagi live di TikTok, dia lagi nonton live lu Oke oke. Kayaknya ada pasti ke bawah deh. Ke bawah, udah ke bawah nih. Kita turun ya. Nah, jadi semoga nggak ada ayam lagi, teman-teman ya. Gelap gelap gak kelihatan apa-apa. Oke, anak kecil dia bulan lima tahun, gue nggak tahu apa yang akan kita hadapi di depan, please. Gak usah sok-sokan nonton, ya. Ayam pun bisa lebih mengerikan dari setan. Aduh, ketua, alright, loh, naik. Lag like lag -like. emang nge-lag like -like guys. Aduh bocor nge-lag like -like. nih nih, ini gua gua turun lagi deh. Emang nge-lag like -like ya guys? Kayaknya kagak deh gua main lancar-lancar aja. Kagak enggak nge-lag, gua udah deh main grafik tinggi aja lah. Aduh bocor nge-lag like nih. Aman kan ya? Hmm. Ada apa di sini teman-teman? Gua lancar kata Firman lancar dan ini lancar. Handika lancar. Oke oke sebentar sebentar sebentar aman, raknya lancar oke okay. okay. like oke kita harus naik ke atas ke lampu lighters. biru there be an elevator that can help you. oh nice, oh iya nih elevatornya nih nice, gampang banget cuy oh, puzzle ya? lah kok itu naik? <laughs> Sebentar, sebentar, sebentar. Uh, wait, wait, wait, guys, ya, wait ya. Oke, ini bisa dibuka. Hmm. Oh, I see. Ah, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Harusnya ini gampang, guys ya, kalau nggak ada yang gangguin kita di sini, teman-teman. Kok nggak ada ayamnya lagi? Semoga nggak ada lagi ayamnya, men sebentar ya, gua, gua ekspor ke dalam dulu guys, kalau ini gua tarik yang ungu ini apa yang terjadi guys? coba ya, kita nyalain ini find a pipe, and... oh cari pipe, cari pipa nih, pipanya hilang uh, pipa, di mana pipa ya? Uh... are you kidding me? <laughs> lagi sih, coy. <SILENCIO> Aduh, suruh nyari pipa lagi, coy. Lu pipanya di mana, guys? Guys boleh bocoran nggak? susah amat nyari pipa. Ayam ngelihat gue, ayam ngelihat guys. Hati fix ini anjay, gurinjay, Oh, itu tuh gue udah sesuatu tuh, ada yang nyala tuh. Eh, apa perasaan? ya, eh, apa ada yang lihat gak di kiri, guys? Di kiri tadi ada yang lihat gak? Itu kayaknya deh, apa perasaan gue doang? Masih di belakang gua ya? Men. Kayaknya gua liat sesuatu guys, gua liat sesuatu. Apa mata gua menipu gua ya? Apa mata gua menipu gua ya? Kayak ada yang percaya? Apa? aduh, semoga bukan perasaan gua ya, semoga bukan perasaan gua guys. Aduh doain gue deh semoga bukan perasaan gue Tadi gue liat ada yang bercahaya. Di kanan Ke AFC jagonya Ah ya. Bang ini apa? Replay, replay Nah di kesana guys, kesempatan gue nih guys please jangan lihat gue please please please gue cuma mau ambil sesuatu di sini kok tadi ada kayak pipa gitu di sini nih di sini tadi kadang nyalah di sini aduh nipu ya Ini kah? aduh ditipu cuy anjing pipa lu di mana dah pipa dah oh ini bro bener loh oke okay, setelah satu jam bermain akhirnya -akhir -akhir kita menemukan pipa juga teman-teman Wah ada bocoran, ah, kabur, kabur, mercep lo, mercep, mercep, mercep. Huh, guys di sini siapa yang suka makan ayam kampus, guys, ada nggak, guys? Co, akhirnya nemu juga pipa, co. Ada bocil di rumah lah, bocil di atep lah lah, kok dia lari sih? Lah apa dia lari, cuy, ke situ. dia belum lihat gua. Wah, sus, sus, sus, sus. Lah, sebentar, tata, baik, baik, baik. Oke, okay, sekarang saatnya kembali ya. Saatnya kembali guys, saya buset besar bet ayamnya kayak kata butin. Uh, gue bisa langsung lari ke depan kayaknya, oke, okay. sebentar sabar sabar, tunggu dia cabut dulu, sabar dulu guys, sabar dulu guys. Ayam habis makan apa sih segede ini, aduh, kenapa lurus ke depan situ? Oke okay, tenang tenang, gue punya ide, gue akan pakai teknik juk lewat kanan ya. Oh dia ke kiri Oh nice banget Please ke ke ruangan yang situ Nice ini momen gue Ini momen gue nih Ini, ini momen kita guys This is our moment men ah, Ini baru menarik Gak bisa guys nggak bisa, sabar, sabar Oke, okay, sabar lo sabar lo ya, sabar lo guys Sabar lo ya, sabar dulu ya Udah dapat berapa pipa, ada tiga, oke okay. Ini menarik, ini menarik Ini menarik Berarti kita harus naik lift saat ayamnya tidak mengganggu kita ya nggak bisa itu, nggak bisa itu terlalu maksa men Nah, ayo Oke, okay, oke, okay, gimana caranya nih, enaknya Pak, pak, pak, pak, pak. Dia harus ke depan Dia harus ke depan boy Kalau dia rotasi di sini, Gimana gue mau naik lift Loh. Sebentar ya sabar Enak, Ada yang punya strategi ya Ada yang punya strategi gak Aduh tadi tuh udah momen sih Harusnya gue majuin aja ya Barbar -bar aja kali ya Bisa gak sih kalau gue berbar? Hep Hep Hep Oh dia disitu Hep Hep Hep Hep Hep, dia ngeliat gue, dia ngeliat gue Ada blanch buat dia ngeliat gue Please ke depan dong, Yam Sumpah sumpah ini. Oke, okay, dah. Eh, habis ini aku lebih berani. Habis ini aku lebih berani. Habis ini aku lebih berani. Tenang tenang. Habis ini aku lebih berani. Sabar sabar. ngendok dulu ya. Oke, oh, itu permainanmu ya. Oke, oh, itu permainanmu ya. kayak nggak bisa guys, nggak bisa aduh bocil pengecut menyerang tuh kalian buru-buru-buru jadi mati coy <tik> <tik> guys kalian kenapa nggak bilang-bilang masih dikejar guys gue lari-lari yang di atap itu stamina habis. Tujuanmu, sebentar, Tafit. Kamu mencari jalan keluar? Kamu mau melukai aku, seorang ayam? Kamu tidak mau melukai aku, kan, seorang ayam? Ayam itu bisa ngomong! Aku mau kamu pergi. Kamu tidak paham apa yang terjadi di dunia ayam. Aku berhasil kabur. Tidak ada kalian manusia yang cukup kuat untuk menghentikan aku seorang ayam. Tidak Buka pintu itu, dan kita akan mendapatkan kebebasan. Janji, kamu akan pergi ya? Eh, uh, jangan kembali lagi ke dunia ayam. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. oke. Okay, saatnya pulang, bisa lari. Oke, okay, ada stamina. Awas, jaga stamina dulu. I mean uh, wait wait wait a minute how how did you get here from where you were it should be impossible to this is really strange you, you shouldn't be down here Tempat manggilingan ayam kah? Tempat manggetok ayam geprek. Just hang tight. Oh, and if you find any sort of tape recorder, please kalau menemukan recorder jangan diputar. Banyak hal informasi rahasia di situ. Aduh jangan bilang, Aduh mekanik. Kok jadi creepy gini sih game ini tentang ayam atau tentang manusia yang jahat? Please jangan ada ayam lagi udah. Please gue gak mau dikejar-kejar ayam lagi cuy. Guys please bilang kalau nggak ada ayam lagi. Aduh ada recorder nih. Putar aja kali ya. Coba kita bu. Guys. Oke, gue puternya, puternya bon amat This is Eric's Sebastian. Project, project rebirth. Project rebirth. Aduh, gak ada waktu buat denger radio. Cabut aja deh. Wait. bisa aku kebuka ini, nggak bisa, Guys. Please asal nggak ada ayam dunia kita aman, Guys. Please, gue gak mau makan ayam lagi deh, janji deh Wait, what is that? Tomat? Ini apa, ini apa, ini apa, ini apa guys? Ini apa guys? Uh, tick. Please, gue gak akan ganggu dunia ayam lagi Aduh, pa oh, I see, oke, okay, oke okay. Oke, okay, I got this bro, I got this Oke, okay, siap ya, siapin stamina Satu, dua, go itu labu ya, kayaknya. Labu, labu, labu. Mungkin. Ini gelap banget nih. Loh, loh, itu di mana? Waduh, gue enak nih. Ngeri, Bang Winda, kata Filvi. Mereka panggil kepadaku. You, aku sudah mengikutimu. Aku mendengarkanmu. Kauori man, aku tahu kamu You're tidak bekerja di sini. Really kamu tidak tahu apa yang terjadi di sini. Jangan macam-macam. Aku dengar radiomu. Suaramu. I know aku tahu him. dia. Dia tidak seperti yang kamu pikirkan. Namanya adalah Eric. Eric. Dia menciptakan tempat ini Dia yang menyebabkan semua kesakitan ini Ini yang, yang monster Erik apa Sebastian apa ayam sih sebenarnya Kamu dan aku kita bisa menentikan Erik Ayamnya Erik Jangan-jangan sama ayamnya Erik Atau tidak dia akan membunuh kita Kita berdua Erik memanfaatkanmu Dan dia akan membunuhmu kamu berakhir akan fatal. Kamu melihat terlalu banyak hal. Dan ayam? Dia mau ayam. Makanya dia mengirimku. twist, me. Ayamnya punya nama, bro. You just need Oke, okay, pancingnya ke sini. Ikuti instruksiku. Aku akan menyelamatkanmu. Guys, percaya Erik, percaya Sebastian atau percaya Cooper? Cooper nama ayamnya. Nama ayamnya Cooper. Ah, pancing ke sini. Wah, selingkungnya nggak enak lagi, sih. Sumpah nih si Cooper bakal okay, so I figured it out. This place has gas pipes running behind the walls. Okay. If we pump sleeping gas into hmm. the pipes, we can put the chicken to sleep without damaging it. Ah. Dan kita course, bisa nidurin ayamnya. You would also fall asleep. Kamu juga akan tidur. wake you up plain and simple. At this point, that seems to be our Oke, okay. itulah option satu-satunya ya. So you'll need to let the gas into the pipes first you'll need to let the gas into the pipes oke oke oke simple enough gimana-gimana? if this is the last time we speak ya yeah, kita mau tidurin the ayam course, then i'll just say it's been a pleasure gimana-gimana tadi instruksi not clear find a way to let sleeping gas into the pipe oke okay. oke okay, oke okay. please please kalau ada ayam sih aman sih yang masalah hmm. adalah kalau ada ayam guys <laughs> Cooper, udah Cooper Gue gak mau bunuh lu Cooper gas rilis There gas in the pipe yet, aduh PR, Danny, fix Udara, uh, udara, bebas stamina, jaga stamina Oke, okay, Cooper, chill Cooper Cooper, gue butuh pipe Aduh, hari-hari nyari pipe dah Sumpah, nih game nyari Guys, kenapa ada ayam kecil, ada ayam gede? Ya? Eh eh, eh. oke. Okay. Lah, lah jatuh kocak. Oh, what is that? Enggak oh, ada ada ada ada kambing guys. Creepy, kambing mati. Kambing bisa dibunuh sama ayam loh. Wait, wait, wait, gue jaga keamanan dulu ya Oke, okay, kayaknya so far so good disini teman teman Gak jadi, gak jadi aman Angin, gak jadi aman coy Oke, okay, sabar, sabar, sabar Main sabar Nah, tunggu dia naik Kita pencet tuasnya Oke, okay, dia naik adik-adik Ini adalah momen kita untuk Melakukan ini Oh, go. go back and release the gas Oke okay, cukup mudah ya Lebih susah nyari pipa ya Tapi masalahnya Aman gak naik ke atas Nggak aman ya guys ya Oke okay, sabar sabar sabar sabar sabar Sabar sabar dulu guys Sabar dulu guys ya sabar dulu guys Oke okay, gimana nih caranya Ada jalan lain gak sih Guys kalian paling suka KFC Guys, kalian paling suka KFC Sambil nunggu ayahnya pergi ya kalian paling suka KFC, kalian paling kalian pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, paling suka KFC, kalian paling suka KFC, paling suka KFC, kalian atau suka atau Wendy's. Sambil nunggu si kampret ini cabut ya. Soalnya dia ngalangin jalan gua ke atas cuy. kalian dimulai sekarang. Kalau gua sih, Awe gurih banget, bumbunya teman-teman. Wih, anjir, gak ada yang suka Awe, buset nih bocil-bocil. Bocil-bocil gak pernah diajak ke mana makan Awe ya. 8% doang Awe. Penghinaan loh. Ya, kayaknya dia udah cabut sih. Gila kan? Eh, kalian sekarang serius gak pernah makan Awe? Kalian gak pernah makan Awe? Serius. Enak banget anjir Awe ini gue bisa kesini gak sih? Kayaknya gue dia. Ini gimana caranya dia jaga gawang gini guys? Apa sih suara apa sih itu? Apa keriset ya? Enggak, enggak, tetap puasa tetap aman. Hmm, gimana ya cara gue cabut ya? Cara gue cabut dari ayam ini gimana ya? Dia dia nutup jalan gua, guys. Coba gua ikutin pelan-pelan ya. Oh I see. Oh, itu kalau dia neken itu bunyi, guys. Nah, tadi kan kita di sini terus jatuh. Oke, okay, oke, okay, gue bisa. Oke, okay. oke, okay, tenang, tenang. Kita tinggal balik lagi. Di, please ke kiri, please ke kiri. Cooper, cooper ke kiri, please, please ke kiri. Please, please, please, please. Lihat gue mau kayak mekanik gameplay nih, lihat ya Barbar -bar Gaming nih ke depan please Cooper Cooper gak ada yang mau menyakiti lu Cooper wah si Cooper bener-bener sabar sabar ya si Cooper gak mau maju guys Gue di pintu tadi salah ya maksudnya gue pencet terus gue masuk gitu. Thank you. Aku tidak pernah mengetahui namamu. Iya kita juga tidur katak ya Kamu hebat. Maafkan aku harus berakhir seperti ini. Kamu berkorban dalam nama science. What? How, how did you... It's over Eric It's over Please don't Please Stop. Shotgun pistol Tunggu tunggu you were never Kamu tidak layak untuk pengampunan for you. Dan untuk kamu Maafkan aku Dunia ini tidak layak Untukmu Dan kamu layak mendapatkan yang lebih Apa sih hitam gini? Red kah? bunuh Eric dia pergi dia tidak bisa melukai kamu lagi ha Cooper ayam Cooper pergi no Cooper Cooper dipenuhi rasa sakit dan kemarahan dia tidak akan pernah kembali normal dia layak mendapatkan kedamaian untuk pertama kali Aku bebas, kamu dan aku we something special. kita mengeshare share sesuatu we yang are human. lu kau record. Ntar, ntar bingung, cuy. please please please jangan gue butuh AdSense, please please please jangan tembak gua aja Guys ini game up Guys kalian setuju nggak game ini kayak game-game Poppy Playtime Dan juga game FNAF Five Nights at Freddy Ceritanya membingungkan Tapi kalau ditelusuri dan dilanjuti lebih lanjut Di part 2 part 3 akan semakin Semakin plot twist dan semakin Semakin seru men Siapa itu Eric? Lebih jelasnya siapa itu Sebastian Dan kenapa Cooper bisa sebesar itu? Ini pasti ada part 2 men Ini pasti ada part 2 guys Monumen Cooper, Monumen Cooper Bang, berapa jam lagi balas dong? Menunya,